Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat dan dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, ada sebuah kabar spesial terbaru untuk kita semua. Untuk ini, vitamin bahagia, para sahabat, ya perhatikan. Nanti ada sebuah unggahan spesial banget dari Dedek Lesi akhirnya muncul juga vitamin bahagia, para ya, Bunda Lesti hari ini, tentu menjalani syuting hari kedua, para sahabat, ya, syuting model video klip. Lentera milik tentunya single dari Dedek Lesti Mudah-mudahan tentu semuanya diberikan kelancaran Kemudahan amin Dan tentu Dedek Lesti juga bersama Andi ofisial Oficial ya Wow makin membuat kita penasaran Mudah-mudahan tentunya hasilnya terbaik nih Dan tentu membuat kita semakin bangga Kepada idola kesayangan kita dan selanjutnya juga para sahabat ada unggahan terbaru dari kakak Rizky Bilar Perhatikan di unggahan terbarunya Wow luar biasa banget ya Kakak Bilar sedang fokus nih para sahabat. Dan Alhamdulillah ini membanggakan kita semua Karena Rizky Bilar itu sebagai direktur Dari pembuatan model video klip single terbaru di The LSD Yang berjudul Lentera ini Wow ini suatu kebahagiaan Dan diproduksi langsung oleh Lesla Entertainment ada sebuah kalimat tentunya persahabat ya di posting oleh kakak Rizky Bilar di kalimat caption yang dituliskan. 2020 lalu saya masih jadi model video klip Lesti Kejora awal 2022, saya dipercaya memproduksi, menstutradarai dan menjadi talent juga di video klip Lesti Kejora yang sekarang telah menjadi istri saya. Di lagu yang dipersembahkan untuk anak kami Ya itulah salah satu coklat yang saya dapatkan di 2022 awal ini Sebuah permulaan yang baik di awal tahun Bismillah Masya Allah bangga persahabat ya Luar biasa Tentunya tak menyangka Alhamdulillah mudah-mudahan Les rezeki Dibilara selalu menjadi contoh baik untuk semua banyak orang dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan. Di postingan ini juga Tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Yakni dari TV Tri Karlina yang ikut berkomentar, Bismillah dilancarkan lentera." Wow. <guluh> dilancarkan lentera katanya bar sahabat ya. Yeah tenang banget ya dengan komentar DPC Kalina yang selalu mensupport dengan tulus Mendoakan, mendukung Lesti maupun Rizky Bilar Ada juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Lesti Bilarti mengatakan Masya Allah Proud of you Semangat Yuk kita kasih support untuk idola kesayangan Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan. Amin. Untuk ke kabar berikutnya, juga ada sebuah kabar spesial terbaru dari Bang Faldi Akbar. Wow, Bang Faldi baru saja mengunggah sebuah postingan momen shooting di hari kedua ini bersahabatnya dengan Kakak Rizky Pilar, dan ada juga Pak Ferry di situ. Mudah-mudahan saja tentunya acara segala urusan dipermudah Amin. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Faldi Akbar dua, jadi nanti pas naganya keluar jangan langsung dinaikin ya, rezeki bilar naganya diganti aja pakai elang. Paul Fernandez Fernandes mengatakan juga kenapa itu nggak naik Gongli aja? Dede Pramira juga ikut sahabat ya, iyo Gongli katanya tuh ada bikin nggak aja nih kalimat Kensen yang dituliskan oleh Bang Valmi. Ada-ada aja kelakuan yang selalu membuat kita nggak ketawa bahagia. Dan mudah-mudahan saja persahabat ya secepatnya nih kita mendapatkan kejutan bahagia yang disuguhkan langsung oleh Lesti maupun kakak Rizky Pilar. Berikutnya ada info penting juga dari Indosiar karena 6 hari lagi kita akan sama-sama menyaksikan acara yang sangat luar biasa di Indosiar Yaitu acara HUR yang ke 27 tahun Indosiar luar biasa jangan sampai lewatkan karena Tentunya acara akan digelar dua hari berturut turut hari Tentunya dimana adalah kesengan kita Dalam acara tersebut juga ikut andil Untuk meriahkan Di tanggal 10 dan 11 Januari Mudah-mudahan acara Indonesia Juga diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar leslah tentunya ini adalah informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh